Untuk kita semua Hai guys Jangan lupa ya Tonton film saya sampai habis Like, comment, and share Jangan lupa ya Subscribe atau subscribe Di channel youtube saya Pangjen77 Terima kasih